Shalom Selamat hari minggu Puji nama Tuhan pada hari ini kita kembali Untuk memuji Memuliakan nama Tuhan Mari segena jemaat Dimanapun berada Mari kita siapkan hati kita Masuk ke dalam saat teduh sejenak Saat teduh dimulai Amin saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang tetap setia sampai selama lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa. Kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Serta persekutuan kekuatan penghiburan daripada kuasa orang kudus. Menyertai kita senantiasa. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Segala pujian hormat bagimu ya Tuhan alam kami. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami. Yesus Kristus Tuhan dan Juruselamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa untuk waktu yang tidak ini. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Untuk memuji dan memuliakan engkau. Terpuji-puji namamu Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang kami agungkan, Engkau Allah yang kami tinggikan Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkatmu, terima kasih atas lawatanmu dan pimpinanmu dalam kehidupan kami, sehingga kami ada sebagaimana adanya pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, kami bawa hidup kami dalam kawasaan-Mu Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tanganmu ya Bapak, Engkau alih kehidupan kami pada hari ini. Bila senantiasa hidup kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadapanmu ya Bapak. Terima kasih Bapak berkati setiap jembatanmu dimanapun mereka berada saat ini. Di dalam persekutuan kami saat ini Tuhan. Bila senantiasa melalui ibadah kami, persekutuan kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu Tuhan melalui pujian, melalui penyembahan. Bahkan melalui pemberitaan sabda firmanmu. Urapi setiap kami, hamba-hambamu, anak-anakmu, Bapak. Ketika Engkau mendapatkan kami saat ini, Tuhan. Dalam kondisi sakit Tuhan, Engkau sembuhkan. Ketika kami dalam kesusahan, dalam keletihan, Engkau berikan kami kelegaan. Ya, Bapak di surga, engkaulah jawaban dalam kehidupan kami. Terima kasih, Bapak. Terima kasih untuk hari ini. Kami mau menyerahkan hidup kami dalam kekuasamu, Tuhan. Engkau yang menuntun kehidupan kami. Biarlah ibadah kami ini Tuhan Yesus boleh menyenangkan hatimu. Berkati seluruh gereja-gerejamu ya Bapak. Dimanapun Bapak engkau memberkati sebagai alatmu ya Bapak. Sehingga jemaah mu datang untuk untuk memuji dan memuliakan engkau. Terima kasih Bapak inilah doa kami. Inilah ucapan syukur kami kepada engkau pada hari ini Tuhan. Berkati seluruh rangkaian ibadah kami ini ya Bapak. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Jumat Tuhan. Ada sukacita hari ini? Amin. Kita berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari kita mau sambut Sang Raja, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang Jumat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau bersukacita, memuliakan nama Tuhan. Mari kita tepuk tangan, memuliakan nama Tuhan. Duduk kembali dalam diri Tuhan Kini tiba saatnya kita mau mendengarkan Kebenaran firman Tuhan Mari kita siapkan hati kita Terima kasih ya Tuhan Terima kasih ya Bapak Buat kasihmu yang tak pernah berakhir dalam kehidupan kami ya Bapak Ay, Terima kasih Yesus Selidiki setiap hati kami ya Bapak Didiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi? Tunggu Hormat bagimu ya Tuhan Allah kami Kami sungguh bersyukur oleh karena kebaikan dan kemurahan Allah dalam hidup kami ya Bapak Hingga pada saat ini Tuhan engkau mengizinkan kami Memberikan kesempatan bagi kami Untuk datang diam, untuk mendengar kebenaran firmanmu ya Bapak Siapkan setiap hati kami ya Bapak Ketika firman Tuhan disampaikan, ditaburkan ya Bapak Jadikan hati kami menjadi tanah yang subur Sehingga ketika benih itu ditabur boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah banyak Kurapi setiap jemaah-jemaahmu Tuhan Yesus Yang mendengarkan pada saat ini Yang mengikuti ibadah secara online pada hari ini ya Bapak Terlebih hambamu Tuhan Yesus Kurapi dengan lawatan dan kuasamu ya Bapak Pakai hambamu yang tidak apa-apanya ini ya Bapak Jadikan sebagai alatmu saja ya Bapak Sehingga firman Tuhan boleh menjadi kekuatan boleh menjadi kebenaran dalam hidup kami ya Bapak Engkau jawab dalam kehidupan kami, ya Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Berbicaralah bagi kami, Tuhan, sebab kami siap mendengarkan sabda Firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan. Kita bisa beribadah di minggu hari ini, tanggal 15 Agustus 2021. Kita bersyukur pada hari ini, masih kita diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan mari kita sama-sama membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Kitab Mazmur pasal 139 Ayat ke-13, dan juga nanti 1 Korintus 12 Ayat 4 sampai 11. Selain lagi di dalam Mazmur 139 ayat 13 saya akan membacakan kepada kita, Firman Tuhan bersabda, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku." Di dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11 saya akan bacakan kepada kita, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh pada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsikan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu. Dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan pada hari ini Berbahagialah yang membaca merenungkannya Bahkan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari Puji nama Tuhan pada hari ini Kita masuk di dalam minggu yang ke-31 Khususnya berdasarkan buku yang kita bahas Yaitu Purpose Driven Life Atau hidup yang digerakkan oleh tujuan Dalam-dalam minggu-minggu ini Tema besar kita adalah di mana Bagaimana kita melayani Bagaimana hidup kita melayani? Di mana tema kita hari ini adalah tentang memahami bentukmu. Selain lagi kata katakan saya katakan bahwa memahami bentuk kita. Ya. Rupa kita. Di mana seperti firman yang saya bacakan kepada kita tadi di dalam Mazmur 139 ayat 13 mengatakan bahwa sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Artinya bahwa sebelum kita ada dan lahir di dunia ini Dimana Allah telah menetapkan tujuannya melalui kehidupan kita Dan yang kita baca dari tadi di dalam 1 Korintus 12 ayat 4 dan sampai 11 Menyampaikan bahwa ada rupa-rupa karunia Yang berikan pada setiap pribadi kita Dan dalam rupa-rupa karunia itu ada rencana Allah untuk melayani pekerjaannya. Nah, hari ini kita melihat bahwa pribadi kita adalah pribadi yang ajaib, pribadi yang Tuhan bentuk secara sempurna, sehingga dengan demikian kita harus memahami bentuk kita, rupa kita, memahami kita, memahami pribadi, siapakah kita di hadapan Tuhan. Bagaimana pribadi kita Bagaimana karunia-karunia yang kita miliki Supaya boleh menjadi berkat Bagi gereja Tuhan Dan menjadi berkat bagi sesama kita Menjadi berkat bagi yang mungkin tidak seiman dengan kita Sehingga keselamatan itu Bisa diterima oleh orang-orang yang ada di sekitar kita Artinya bahwa di dalam mazmur 139 itu ayat 13 mengatakan bahwa Bagaimana Allah menenung kita dalam kandungan ibu kita Artinya bahwa Tuhan mendesain kita masing-masing dengan caranya Tuhan Sebelum kita lahir di dunia Artinya bahwa setiap pribadi kita tidak ada yang sama persis Bahkan tidak ada seorang yang menjadi memainkan peran pribadi kita Kita harus sadar hal itu jadi kemampuan kita harus memahami kemampuan pribadi kita. Memahami kemampuan pribadi kita. Bahwa kita sadar kita adalah anak-anak Allah yang diciptakan dengan ajaib dan dahsyat. Amin. Baik, untuk memahami bentuk kita, kita melihat bahwa bagaimana cara kita menerapkan kemampuan kita. Yang kita miliki, yang Tuhan karuniai dalam hidup kita. Kemampuan yang kita miliki adalah kita harus ingat bahwa itu adalah merupakan talenta alami yang senantiasa Tuhan anugerahkan sejak kita lahir. Itu penting bahwa setiap pribadi kita dianugerahkan karunia. Bahkan kalau saya baca di dalam buku yang kita pelajari berdasarkan buku uh, Purpose Given Life bahwa pribadi manusia itu Dianugerahkan sekitar 500 atau 700 ya, Keterampilan atau kemampuan yang ada di dalam pribadi kita Bahkan otak kita ini bisa menyimpan fakta sekitar 100 triliun Bahkan pemikiran kita bisa kita mengambil suatu keputusan ya ribu per detik mengambil keputusan Ajaib luar biasa Otak kita ini jadi Tuhan sungguh spesial membentuk kita sebagai pribadi manusia yang dahsyat Dalam Korintus 12 ayat tempat 14 tadi mengatakan bahwa berupa-rupa karunia yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita Jadi kita harus sadar bahwa kemampuan kita yang kita miliki itu adalah berasal daripada Tuhan Kita harus sadari itu bahwa apa yang kita miliki, kemampuan, kapabilitas, yang kita miliki, otoritas, jabatan, dan apapun, itu adalah Tuhan yang memberikan pada kita. Kemampuan yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Kemampuan yang sama juga pentingnya, yang sama rohaninya dengan karunia rohani kita. Jadi alangkah indahnya ketika kemampuan-kemampuan yang kita miliki itu merupakan adalah juga sama dengan karunia rohani kita. Untuk menjadi berkat untuk kerajaan Allah Jadi kita adalah sekumpulan kemampuan dahsyat Saya katakan bahwa kita adalah merupakan pribadi Merupakan sekumpulan kemampuan yang dahsyat Ciptaan yang buah biasa tadi saya ceritakan tadi bahwa Manusia itu diciptakan 500 sampai 700 ya. Keterampilan, kemampuan yang mungkin belum kita sadari yang masih tidur belum digali potensinya dalam diri kita ini. Nah, kemampuan dapat dipakai untuk apa? Memuliakan Tuhan. Tadi saya katakan bahwa kemampuan kita yang pertama adalah berasal dari Tuhan, dan saat ini kita menyadari bahwa kemampuan kita itu dapat dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Paulus berkata di dalam 1 Korintus ayat 10. Pasal 10, 1 Korintus, pasal 10 ayat 31 b berkata demikian bahwa Jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah Jelas Paulus berkata berdalam hal ini bahwa Apa yang kita lakukan, sesuatu apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan semuanya Harus benguara, bertujuan untuk kemuliaan Allah Banyak contoh dalam Alkitab Berbagai kemampuan-kemampuan yang dipakai Tuhan untuk kemuliaannya, kita tahu seperti pribadi Paulus saja bagaimana kemampuan dia. Dia untuk memberitakan Injil, kita tahu latar belakang Paulus. Tetapi di dalam bagaimana Allah memilih, Dia menetapkan Dia sebagai alatnya. bahwa Dia tidak hanya mengandalkan orang lain, tetapi dengan keterampilan-keterampilan yang Dia miliki, yaitu dengan membuat tenda, menjual tenda itu adalah merupakan salah satu caranya untuk memberitakan firman Tuhan dan ada banyak lagi dalam hal kita menceritakan bahwa ada banyak cara di mana kita bisa memakai kemampuan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kita melihat bahwa Tuhan memberikan kepada kita sebagian kemampuan untuk apa? Menghasilkan sesuatu untuk bermanfaat. Ya, di mana Musa berkata begini dalam Ulangan 8. Ya, ulangan 8 ayat 18a tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi yang menjadi uh, pemahamannya adalah jika kita mempunyai kemampuan tertentu apapun itu. Misalnya alih dalam bidang tertentu atau mempunyai kemampuan khusus atau mungkin menghasilkan materi yang luar biasa. Mari kita pakai itu untuk kemuliaan Tuhan Yang pertama bagaimana caranya untuk memakai kemuliaan Menjadi kemampuan itu kita pakai untuk kemuliaan Tuhan Bagaimana caranya kita harus sadar Yang pertama bahwa kita harus sadar bahwa kemampuan itu berasal dari Allah Sehingga hal itu mari kita memberikan ucapan syukur kepada Tuhan Mari kita gunakannya kedua Mari kita pakai, gunakan, manfaatkan kemampuan kita yang kita miliki itu untuk apa? Menjadi berkat bagi orang lain Dan juga untuk Supaya ada orang-orang Supaya memahami Iman di dalam Kristus ya, Yang belum percaya Mereka boleh diselamatkan Melalui kemampuan Yang kita miliki Bahwa siapa kita? Kepada siapa kita berharap? Dan yang ketiga bahwa Kemampuan-kemampuan yang kita miliki itu kita memahami kemampuan kita yaitu kita harus mengingat bahwa kemampuan kita itu sebagai lambang untuk sebagai bukti persembahan kita kepada Tuhan mengembalikannya kepada Tuhan memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan memperbesar kerajaan Allah dimanapun kita berada melalui persembahan melalui apapun dalam pelayanan gereja jadi Sekali lagi bahwa kemampuan kita harus perlu memahami kemampuan kita Kita sadar bahwa kemampuan kita berasal daripada Allah Dan kemampuan itu seyogianya senantiasa kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan Yang selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Yesus bahwa Apa yang kita mampu lakukan Ya Tuhan ini kita melakukan Al sekali lagi saya katakan mau apa yang mampu kita lakukan Tuhan ingin kita lakukan di dalam Ibrani 13 ayat e 21a saya bacakan kepada kita di dalam Ibrani 13 ayat e 21a Alkitab berkata bahwa Tuhan memperlengkapi setiap kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya ini firman ini luar biasa dalam Ibrani 13 ayat e 21a dia berkata bahwa Tuhan memperlengkapi setiap kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. Untuk menemukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita harus memeriksa pribadi kita dengan sungguh-sungguh. Apa yang menjadi keterampilan kita, apa yang menjadi kemampuan yang kita miliki untuk melayani pekerjaan Tuhan, jadi ada tugas kita, menggali potensi kita, menggali kemampuan kita sebagai jemaat Tuhan dimanapun kita beribadah dimana gereja kita bertumbuh, mari kita gali potensi kita, apapun kemampuan kita, kita gali dengan sungguh-sungguh, supaya hal itu, kemampuan itu oleh menjadi berkat Untuk melayani pekerjaan Tuhan Tadi saya katakan bahwa Bagaimana di dalam Mazmur 139 ayat 13 Bagaimana Allah menenun kita Menciptakan kita dengan dahsyat dan ajaib Dan Ia juga memberikan Karunia-karunia kepada kita yang memberikan kemampuan-kemampuan Yang luar biasa Yang jauh dari apa yang kita pikirkan Sebab Tuhan tidak akan pernah meminta Bapak Ibu Untuk kita mendedikasikan kehidupan kita pada suatu tugas Yang Tuhan izinkan jika tidak mempunyai bakat dalam hal tertentu Sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan tidak akan pernah meminta kita untuk mendedikasikan kehidupan kita Pada suatu tugas yang Tuhan inginkan Jika tidak mempunyai bakat dalam hal tersebut Artinya bahwa ketika kita diberikan kemampuan yang potensi untuk mengajar, marilah kita mengajar dengan sungguh-sungguh. Ketika kita diberikan kemampuan untuk berkorban dengan baik, mari kita berkorban dengan baik, mengajarkan firman Tuhan yang kita Dan mari kita ketika kita berikan kemampuan untuk uh, analisis dan juga untuk it mari kita sungguh-sungguh melakukannya untuk menjadi penulian nama Tuhan. Jadi saya katakan bahwa bagaimana otak kita itu menyimpan fakta sekitar 100 ya 100 triliun Menyimpan fakta otak kita indashia luar cair ya bahkan 500 sampai 700 keterampilan kemampuan ada di dalam diri kita sebagai pribadi manusia ya karena ingat bahwa kita serupa dengan Kristus Nah, dengan kita menyadari bahwa kemampuan kita berasal daripada Tuhan, ketika kita menyadari bahwa kemampuan itu berasal dari Tuhan dan kemampuan itu harus kita gunakan untuk Tuhan, mari dalam hal ini juga kita sadar dalam kemampuan-kemampuan kita yang kita miliki memiliki sifat pribadi yang berbeda-beda. Jadi untuk memahami bentuk kita atau rupa kita atau kondisi kita, mari kita memakai menggunakan kepribadian kita untuk melayani kerajaan Allah. Di mana setiap kita memiliki keunikan. Keunikan kita adalah fakta ilmiah Bapak Ibu dan kehidupan ketika Tuhan menciptakan kita tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada seorang pun yang sama seperti persis seperti kita tadi saya katakan di awal bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memainkan peran kita tidak ada ya kalau kita tahu jumlah berapa jumlah manusia di bumi ini tidak ada bahkan yang kembar sekalipun pasti ada perbedaan Alkitab memberikan kita banyak bentuk bahwa Tuhan memakai semua jenis kepribadian kita. Kalau kita melihat beberapa tokoh kita dalam pelayanan mereka, kita melihat pribadi-pribadi mereka. Seperti contoh Petrus adalah merupakan pribadi yang belum memiliki sifat yang sang sanguin. Paulus adalah seorang yang kolerik, maka Yeremia adalah seorang yang melankolis atau beberapa pribadi-pribadi yang lain. Ada beberapa pribadi yang itu sifatnya seperti introver, ekstrover dan juga Pribadi-pribadi misalnya kunyikir Ya Juga Pribadi-pribadi eh, yang suka rutinitas Menekuni rutinitasnya Kemudian pribadi-pribadi yang Suka variasi Salah satu contoh kalau kita melihat Bagaimana sih sifat-sifat pribadi yang eh, Sanguis Yang pertama kalau sifat pribadi sanguis itu Biasanya mari kita koreksi diri kita Senang bercerita Dan didengarkan Kemudian mudah mencari di Ini yang penting untuk pribadi yang sanguis. Senang berkelompok, energi energinya besar dan selalu optimis dan juga mudah beradaptasi. Itu adalah salah satu ciri-ciri pribadi yang sanguis. Nah, bagaimana coba kita lihat pribadi yang bersifat atau ciri pribadi yang kolerik? Orang yang berjiwa dinamis dia ya, sifatnya sangat dinamis, suka memimpin, suka akan perubahan, membuat keputusan yang baik, memiliki sifat kerja keras untuk mencapai target. Ini adalah beberapa sifat-sifat. Tadi saya katakan bahwa eh, ada Petrus, ada Paulus, ya. Di mana Petrus bersifat sangwe, Paulus adalah bersifat kolerik dalam kepribadian mereka dalam melayani Tuhan. Nah, sifat yang lain adalah ciri yang sifat yang kolerik. Kita melihat bahwa biasanya. Pribadi ini biasanya cenderung pendiam. Ya. Sangat perhatian pada detail, memikir, bahkan sangat perasa Biasanya orang yang berlatar polis tidak suka tampil menonjol dan menjadi perhatian banyak orang. Itu ciri-ciri daripada sifat-sifatnya melampolis dan sifatnya cenderung berusaha dan mengandalkan diri sendiri. Jadi ada plus minusnya dalam setiap pribadi kita. Artinya bahwa karunia-karunia yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Pribadi, sifat dan karakter kita, kemampuan kita berbeda-beda. Dan itu ketika kita berhub, berobak, kolaborasi, pelaborasi. Ya, maka itu menjadi suatu bentuk untuk menjadi Allah yang dahsyat Untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dimanapun kita berada. Khususnya di gereja kita, di tempat ini gereja diaspora Kopilas merupakan tempat di mana kita mau berkolaborasi untuk membangun gereja Tuhan, Mengembangun visi-misi gereja Tuhan, melayani Tuhan, melayani jemaat jemaatnya Dengan kapabilitas kita masing-masing. Kita tidak tahu, mari kita koreksi diri kita saat ini. Apa yang menjadi ciri pribadi kita? Bahkan tadi saya katakan bahwa sifat-sifat kita berbeda-beda. Ada yang pendiam, introvert dan ekstrovert biasanya kalau introvert itu biasanya pendiam ya bahkan juga kalau kita berpikir mem bahwa biasanya kamu itu pemikir bahwa perempuan itu adalah perasaan-perasaannya yang ditinggikan dan lain sebagainya. Hal-hal itulah yang harus kalau kita saling melengkapi satu dengan yang lain di dalam memahami rupa kita, memahami bentuk kita di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Dengan tema kita hari ini adalah memahami bentuk kita di dalam melayani Tuhan. Maka seyogianya pekerjaan Tuhan oleh berjalan dengan sempurna. Nah bagaimana kita dalam hal ini? Sekali lagi untuk memahami bentuk kita juga tadi kita memahami bahwa itu berasal dari Tuhan, karunia Tuhan. Bagaimana kita menggunakan, memanfaatkan kemampuan-kemampuan kita. Dan kita juga menyadari bahwa kita memiliki pribadi-pribadi yang berbeda sikap yang berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda dan juga bagaimana kita memahami bentuk kita dengan memanfaatkan pengalaman-pengalaman keibani -pengalaman kita ini penting di dalam melakukan pelayanan dan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kita beribadah, di tengah-tengah kita bertumbuh di gereja manapun mari kita gunakan, manfaatkan pengalaman-pengalaman kita kita telah dibentuk dalam pengalaman-pengalaman dalam hidup yang kebanyakan di luar kendali kita ya di mana Tuhan mengizinkan untuk membentuk kita berdasarkan pengalaman-pengalaman ada beberapa hal ya untuk memahami bentuk ya memahami bentuk kita melayani Tuhan dengan memeriksa setidaknya ada beberapa pengalaman-pengalaman pada masa lalu kita untuk boleh memahami bentuk kita melalui pengalaman-pengalaman pribadi kita yang pertama bahwa berdasarkan pengalaman dalam keluarga apa yang kita pelajari ketika kita bertumbuh dalam keluarga otomatis ini penting sekali dalam pelayanan kita ke depan bahkan dimanapun kita berada ini adalah merupakan faktor utama ya dalam membentuk karakter kita yaitu melalui pengalaman keluarga ya misalnya dalam keluarga dipikir untuk disiplin rohani ya iman bertumbuh kemudian pengalaman pendidikan juga tidak kalah pentingnya adalah pengalaman pendidikan kita. Ya, apa yang kita suka, pendidikan kita, yang kita uh, sukai, bahkan pengalaman pekerjaan. Nah, pengalaman, pengalaman pekerjaan pekerjaan apa yang paling efektif dan paling kita sukai? Ya, karena ada pribadi-pribadi orang yang suka pengalamannya, kerjanya, pengennya kerjanya di balik meja, di kantor, tetapi ada yang lain juga, kerjanya tidak suka. Monoton kalau di dalam kantor, tetapi sukanya di lapangan dan lain sebagainya, itu adalah merupakan pengalaman keramaian dan yang ke ini yang selanjutnya adalah pengalaman rohani, pengalaman rohani kita dimana waktu apakah yang paling berarti bersama dengan Tuhan? Apakah ketika kita pengalaman rohani kita ketika saat pagi jam tiga jam empat atau mungkin malam ya? Setelah sebelum tidur Dan atau pagi-pagi benar Kita waktu Tuhan bersama dengan Tuhan Ini adalah pengalaman rohani kita Kemudian pengalaman pelayanan Ya bagaimana kita melayani Tuhan di masa lalu Mari kita review kembali Bagaimana pengalaman pengalaman kita Bagaimana kita ada di posisi ini sekarang Kita harus review diri kita sendiri Dan yang terakhir Pengalaman yang menyakitkan Masalah Luka, duri, dan mungkin percobaan apakah yang kita pelajari dari pengalaman-pengalaman kita yang begitu menyakitkan. Dari bagian ini pengalaman yang menyakitkanlah yang paling Tuhan pakai Bapak Ibu untuk menyiapkan diri kita untuk melayaninya. Tuhan tidak pernah menyanyikan sebuah masalah, sebuah luka yang ada di dalam hati kita bahkan pelayanan kita yang paling besar kemungkinan berasal dari luka hati yang paling besar jadi sekali lagi bahwa kebanyakan di dalam pengalaman-pengalaman kita yang menyakitkan di situ kita bisa melihat ketika ada pengalaman yang begitu pahit dan kita boleh bangkit dari pengalaman itu dari peristiwa itu sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain contoh seorang yang e, bisa dan mampu dan tangguh untuk memberikan suatu pengalaman atau Syarat kepada orang yang saat ini, misalnya, pribadi yang sedang rehabilitasi dengan kasus narkoba mungkin Kalau bukan orang yang sudah pernah, ya, jatuh dalam peristiwa itu dan dia bangkit Dan menjadi seseorang yang bisa memberikan motivasi kepada orang lain Adalah berdasarkan pengalamannya Seperti Paulus kita melihat bahwa pribadi pengalamannya ketika ia ya Orang-orang Kristen ia binasakan, Tetapi ketika ia sadar bahwa ia diselamatkan Oleh Yesus Kristus Ia diselamatkan oleh kata kasih karunia Maka bagaimana ia Boleh menjadi seorang Rasul dan ia memberitakan Injil, bahkan kita tahu Melalui buah pelayanannya, Hampir separuh setengah perjanjian Baru, ia menulis Kita penjanjian baru, luar biasa Alkitab berkata bahwa Dalam dua Korintus Pasal 1 yang pas saya baca tidak kembali selera lagi bahwa Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami Sehingga kami sanggup menghibur mereka Yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah Artinya apa? Bahwa dari mereka pribadi yang mereka rasakan penderitaan pengalaman Pengalaman yang mungkin pahit yang dirasakan oleh Paulus dalam hal ini Dan yang menceritakannya itu bagi jemaat-jemaat yang mau mengikuti dan mau mengikut Yesus maka sungguh bermanfaat, sangat potensinya sangat besar untuk boleh menjadi berkat, menyatakan imannya kepada sesama. Artinya bahwa Tuhan dengan sengaja mengizinkan kita mengalami hal-hal yang menyakitkan mungkin untuk memperlengkapi kita agar dapat melayani orang lain. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita menyadari, memahami, bahkan mengalami mungkin, masalah yang begitu pelik, mengalami yang apa namanya sesuatu yang menyakitkan, itu Tuhan pakai untuk memperlengkapi kita. Tuhan pakai untuk mempersiapkan kita agar kita bisa menjadi pelayan agar kita bisa menyatakan kasih karunia Allah Agar kita mampu menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui pengalaman-pengalaman kita. Jadi kita akan menjadi paling efektif Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi. Bahwa ketika kita memakai karunia-karunia rohani kita dan kemampuan di area yang sesuai dengan yang diinginkan hati kita. Jadi sekali lagi, hati kita ya, melalui ekspresi, melalui kepribadian dan pengalaman kita yang terbaik. Ini penting. Kita akan menjadi paling efektif ketika memakai karunia-karunia rohani kita dan kemampuan di mana kita memiliki keinginan hati kita. Dengan hal itu, maka pelayanan kita boleh bermanfaat. Pelayanan kita boleh menyatakan kebenaran nama Tuhan. Di mana kita bisa melihat dalam satu Petrus pasal 4 ayat 10 firman Tuhan berkata, layanilah orang seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Sekali lagi dalam satu Petrus pasal 4 ayat 10 sebagai penegasan kepada kita pada hari ini tentang bagaimana kita memahami bentuk kita, memahami rupa kita yaitu layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah Diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi mari kita proyeksi diri kita masing-masing. di mana kemampuan dan pengalaman pribadi apakah yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Sekali lagi mari kita proyeksi diri kita. Kemampuan dan pengalaman pribadi apakah yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Dan apakah kita sudah berikan, sudah bermanfaat terhadap gereja kita bertemu ini menjadi jawaban kita masing-masing kepada seluruh jemaat Tuhan. Mari kita koreksi diri, kita mau kita sadar bahwa Tuhan menciptakan kita dalam dunia ini dengan punya tujuan, yaitu untuk menjadi alat bagi Dia. Dia memberikan pada kita karunia-karunia yang dahsyat kemampuan kemampuan yang dahsyat di dalam diri kita punya potensi dengan luar biasa. Mari kita pakai itu, kita sadar itu berasal daripada Tuhan Mari kita gunakan itu dan bahkan di dalam pengalaman-pengalaman pribadi kita Ada pengalaman dalam keluarga, pengalaman-pengalaman dalam pelayanan, pengalaman-pengalaman rohani Itu Tuhan pakai, bahkan ciri-ciri pribadi kita Karakter kita, apakah sifat kita sebagai sabun, melihat polis dan introvert Atau misalnya pemikiran lain sebagainya, mari kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan Sehingga satu pada tujuan bahwa layanilah seorang akan yang lain Sesuai dengan karunia yang telah kita peroleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Jadi dengan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita sebagai jemaat Tuhan. Pribadi lepas pribadi kita, mari kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga menjadi koreksi bagi diri kita. Sudahkah kita menggunakan kemampuan? Sudahkah kita menggunakan pengalaman pribadi kita? Apakah kita sudah berikan hal itu kebutuhan? Atau apakah kita sudah berikan bermanfaat terhadap gereja di mana kita bertumbuh. Di dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita. Apakah sudah benar-benar kita menjalankan fungsinya. Satu kata bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ketika kita menyerahkan hidup kita, ketika kita menyerahkan kemampuan kita, pribadi kita di hadapan Tuhan, ia menjadikan kita menjadi bejana yang siap dibentuk untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Mari. Mari pribadi, pribadi kita, mari kita serahkan kemampuan kita menjadi alat di tangannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa: Segala pujian, hormat bagimu, ya Tuhan, Allah kami, terima kasih, Bapak, kesempatan yang indah. Kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firmanmu mu Biarlah firman -mu, ya Bapak, senantiasa meneguhkan iman kami. Bahkan, ya, biarlah senantiasa firman ini juga, Tuhan, boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Dengan menyadarkan kami bahwa menyadari bahwa kemampuan kami kasih karuniamu Tuhan Yesus Sungguh ajaib di dalam hidup kami Bapak Entah telah memilih dan menetapkan kami Tuhan sebagai alamu dalam melayani engkau Pribadi kami lepas pribadi Tuhan tidak ada satupun yang kelewat ya Bapak Bahwa siapapun kami Tuhan Yesus engkau pakai sebagai alamu Ajar kami untuk menyadari bahwa kemampuan kami potensi kami Bisnis kami dan lain sebagainya Tuhan Yesus. Apa yang kami miliki berasal daripada daripada-Mu Tuhan. Ajar kami untuk menggunakannya, memanfaatkannya untuk kemuliaan namamu Tuhan. Melalui usaha kami, pekerjaan kami, siapapun pribadi kami, jabatan kami, bahkan usaha pekerjaan kami. Yang Tuhan percayakan bagi kami, biar senantiasa itu menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Mempunyakan kami melalui apa yang kami miliki Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan melalui orang-orang di sekitar kami. Ada banyak jiwa diselamatkan ya Bapak. Melalui iman kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sungguh bersyukur adalah orang-orang yang luar biasa pada hari ini kami boleh diberkati dengan kebenaran firmanmu -firman Tuhan. Bila senantiasa engkau jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapak terima kasih kami bersyukur berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini juga ya Bapak kami berdoa untuk nikah- nikah kopilas. Terusum hamba-hamba engkau bala hamba, sidang, hamba, -hambang, hamba -hambang, Tuhan, para pendeta. Evangelis bahkan jemaah ciuma Tuhan pertama bahkan jemaah, jemaah Tuhan engkau ketika engkau mendapati mereka saat ini dalam keadaan susah Tuhan engkau berikan kekuatan. Ketika jemaah jemaah Tuhan engkau dapati mereka dalam keadaan lemah, Tuhan berikan kekuatan. Dan ketika engkau dapat mereka dalam keadaan sakit Tuhan Engkau sebutkan dalam nama Tuhan Yesus jemaat jemaat kami yang bergumul dalam suatu pekerjaan Bukakan jalan ya Bapak Terima kasih bapa terima kasih kami meniharakan Anakkuasamu Untuk seluruh pergumulan Gereja ini, khususnya di dalam Renovasi dan juga untuk Balik nama ya Bapak, untuk sertifikat, sertifikat kami berdoa. Biarlah senantiasa sesuai dengan kehendakmu ya Bapak. Jawaban Tuhan yang sungguh kami nantikan di hadapanmu Bapak. Terima kasih buat orang-orang yang menjadi hamba mu sebagai donatur Jemaah-jemaah Tuhan melalui persembahan mereka. Tuhan kau memberkati engkau melipatkan rahmat-Mu Bagi pekerjaan mereka dalam usaha mereka ya Bapak. Kami percaya engkau diri setiap pribadi jemaah jemaatmu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih kamu menyerahkan. Bangsa dan negara kami dalam kuasa dalam kondisi pandemi ini juga saat ini Bapak. Dimana kami menjalin BPKM level 4 ya Bapak. Kami percaya Tuhan yang menopang, Tuhan yang menaungi setiap kami. Pemerintahan pusat hingga ke desa-desa, ke kota Tuhan yang Dalam mengambil keputusan apapun Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Bahkan terlebih kami berdoa untuk tenaga-tenaga medis ya Bapak. Yang ada di garda terdepan Tuhan Yesus berikan kekuatan kepada mereka ya Bapak. Kesehatan daripada mereka ya Bapak terima kasih Bapak terima kasih bahkan kami juga berdoa untuk anak-anak kami dan anak, anak sekolah minggu remaja pemuda bahkan seluruh segenap orang tua Engkau memberkati mereka dalam keadaan apapun Bapak terima kasih Bapak terima kasih melalui ya, ucapkan kami Tuhan kepada engkau kami percaya bahwa Tuhan yang senantiasa menopang kami bahkan jemaah-jemaahmu pada saat ini yang mungkin berulang tahun dalam minggu-minggu ini Tuhan Yesus Mari, Bapak, Engkau memberkati mereka dengan limpah syukur, ya Bapak. Anugerahkan kesehatan yang melimpah bagi hamba-hambamu. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Sebentar lagi juga Tuhan kami akan membawa persembahan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Mari siapkan hati kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik. Dan kami percaya bahwa berkat-berkat ini Tuhan menjadi alat bagi Tuhan memperluas kerajaanmu di gereja ini. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Inilah ucapan syukur kami Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapak kami yang di surga, dikuduskan dalam mamu. Datanglah kerajaanmu, cari dan kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini, manakan manakan kami yang sejuk punya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami dalam kecobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat Karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Mari kita siapkan hati kita untuk memberikan kesembahan Dan selalu baru setiap pagi Ramatnya pun tak pernah berakhir Seumur hidupku tak katakan kasih Allah Kasih Allah tak berkesudahan Selalu baru setiap pagi Ramatnya pun tak pernah berakhir Seumur hidupku Dengan buka cita, kita mau kita bukan menari dengan seorang saudara memuji. Ku nyanyikan pujian Haleluya nyanyi baginya sama dengan sukacita. Suka ku bukan menari dengan suara saudara memuji. Ku nyanyikan pujian Haleluya nyanyi baginya. Jemaat, kita akan mengakhiri pada kita. Sehingga jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama gereja-gereja dari segala abad. Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang maha kuasa, kalilangi dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus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 Thank mm -hmm. you.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 Shallow.